Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang YouTuber yang lagi viral yaitu Ferbian Paleka. Di salah satu video di channelnya itu membuat konten prank yang memberikan sembako sampah kepada seorang saudara kita namun berujung dengan di jalur hukum. Jadi di sini kita akan membahas dan melihat seputar ramalan tentang perdian Paleka.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 Pertama-tama kita akan melihat sifat watak ataupun bagaimana kepribadian seorang Ferdian Faleca yaitu youtuber yang iseng memberikan bantuan sembako sampah kepada saudara kita Selanjutnya kita akan melihat kartu keuangan seorang Ferdian Faleca youtuber viral yang memberikan sembako sampah kepada saudara kita Selanjutnya kita akan melihat kartu karir pekerjaan seorang Ferdian Faleca yaitu youtuber yang lagi viral di saat ini Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada hubungan asmara ataupun asmara seorang Ferdian Paleka YouTuber yang lagi viral saat ini. Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang didapatkannya di dalam suatu kehidupan ataupun di dalam suatu ramalan seorang Ferdian Paleka. Pertama, di dalam support energi watak atau kepribadian selanjutnya di dalam support energi di dalam suatu keuangan selanjutnya support energi di dalam kategori pekerjaan dan karir selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara jika kita mendapatkan kartu support energinya misalnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak. seorang Ferdian Paleka youtuber yang viral dikarenakan memberikan konten prank yang berupa sampah kepada saudara kita baik jika kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya pertama kita akan membuka kartu sifat dan watak seorang perlian valeka dan kartunya adalah six of swords ataupun enam pedang secara umum six of sword itu diartikan sebuah perjalanan hidup yang diarungi tanpa memikirkan orang lain jadi di sini sifat dan watak oleh seorang perdihan paleka itu dia melakukan suatu hal tanpa memikirkan kemana arah dan tujuannya dan tanpa memikirkan apa efek kebelakang yang ia dapatkan di disini ia melakukan suatu hal atas kemauan sendiri dan atas ide yang ia timbulkan sendiri tanpa memikirkan masalah yang akan timbul di belakangan hari di sini juga digambarkan seorang perbiayaan paleka itu seseorang yang sangat keras kepala ataupun seseorang yang tidak ingin diatur oleh siapapun semua yang ia lakukan di dalam kehidupan itu atas kemauannya dan ia tidak akan memikirkan perasaan orang lain asalkan dia merasa senang dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah naik of Cup. Secara umum, naik of Cup itu diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini kelihatan seorang Pergian paleka itu seorang, seorang yang keras kepala dan tidak pernah memikirkan perasaan orang lain atas tingkah laku yang ia berikan kepada orang lain. Dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan membantu setiap pekerjaan ataupun setiap kelakuan yang dilakukan oleh seorang Pergian paleka kepada orang lain. Selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang pergian paleka dan kartunya adalah Six of pentacle ataupun enam koin Secara umum Six of pentacle itu diartikan Seseorang yang berkecukupan dan bisa berbagi ke semua orang Namun di dalam suatu berkecukupannya Ia akan melakukan tindakan semena-mena bak seorang raja Ataupun seseorang yang ingin terkenal dengan cara kontroversi Jadi di sini kelihatan keuangan seorang pergian paleka itu Memang di kategori berkecukupan dan ia suka memberikan bantuan kepada orang lain. Di sini juga kelihatan ia meraih keuangan yang lebih baik itu dengan hal-hal yang kontroversial ataupun hal-hal yang nekat yang tidak sejalan dengan kehidupan ataupun moral. Dan di sini keuangannya memang di dalam kategori berkecukupan sehingga ia berani untuk berlaku semena-mena kepada orang lain dan di sini disebutkan bahwasanya ia memberikan sumbangan dan memberikan bantuan kepada orang lain. Atas permintaan hatinya sendiri, dan di sini juga kelihatan seorang yang tidak mendapatkan itu. Artinya, dia pernah melakukan hal konyol, seolah-olah memberikan bantuan kepada orang lain. Namun, itu hanyalah sebuah kinerja, ataupun hal konyol yang ia lakukan di dalam suatu kehidupan. Dan untuk support ini, yang didapatkan adalah... Page of Pentacle, secara umumnya, page of Pentacle itu diartikan seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini kelihatan bahwasannya keuangan seorang pendiam Paleka itu kategori cukup, dan ia suka istri memberikan bantuan. Namun, itu adalah hal konyol, dan di sini seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun memberikan support kepada perlian Paleka untuk menunjang keuangannya yang lebih bagus, meskipun melakukan hal-hal yang konyol yang tidak sesuai dengan moral dan aturan selanjutnya kita tukar-tukar pekerjaan seorang perdiana paleka dan kartunya adalah four of one. Secara umumnya four of one itu diartikan tentang tujuan hidup ataupun arah melangkah. Di sini karir pekerjaan seorang perdiana paleka itu sedang menentukan arah tujuan hidupnya dan menentukan langkahnya di dalam suatu karir dan suatu pekerjaan. Di sini kelihatan bahwasanya pekerjaan dari seorang perdiana paleka itu tidak hanya satu namun di sini melainkan ada beberapa pekerjaan yang menunjang keuangannya lebih bagus lagi, dan di sini kelihatan bahwasannya ia sering melakukan hal-hal konyol dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai moral yang dapat menunjang keuangannya. Di sini, ia berpendapat hal-hal yang ia lakukan hanyalah bercanda ataupun candaan semata, namun orang lain tidak menganggap demikian. Di sini, ia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain sehingga ia hanya memikirkan karirnya akan lebih bagus lagi kedepannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah. King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seorang pria yang lebih senior, seorang pria yang lebih dewasa ataupun seseorang yang sudah tua. Jadi di sini karir pekerjaan John Perdian itu tidaklah satu, namun pekerjaannya banyak. Di sini pekerjaannya kelihatan tidak hanya satu, namun banyak pekerjaan. Dan disini sini di salah satu pekerjaannya ia merupakan seseorang yang iseng kepada orang lain yang ia percaya dapat menunjang karirnya lebih bagus lagi. Dan di sini seorang senior ataupun seseorang yang sudah tua memperingatkan kepada seorang pergian paleka agar tidak melanjutkan pekerjaannya tersebut karena akan mengundang kontroversi sehingga akan membawanya kepada hal-hal yang buruk ataupun kepada karma yang buruk dan untuk kartu hubungan asmara seorang pergian paleka adalah Hai seben ataupun tujuh piala Secara umumnya Seven of cup itu diartikan memiliki banyak keinginan, namun akan gagal fokus ataupun tidak fokus kepada satu orang. Jadi di sini kelihatan bahwasanya Asma Rasulullah berdiri Paleka itu memang ingin memiliki banyak pasangan dan suka mendekati wanita dan suka memberikan harapan yang tidak pasti. Setelah ia bosan, ia akan mencari seorang lagi ataupun seseorang untuk didekati dan dijadikan untuk php lagi dan di sini seorang Ferdian tidak akan pernah memikirkan perasaan seorang wanita tersebut sehingga tindakannya akan semena-mena di dalam suatu hubungan asmara dan di sini kelihatan juga bahwasannya Ferdian Paleka akan tidak fokus kepada satu hubungan asmara melainkan ia akan bertindak semena-mena seolah-olah ia adalah raja di dalam suatu hubungan asmara dan untuk supon energi yang didapatkan adalah kenaik option Secara umumnya, kenaik offshore itu diartikan seorang pemuda ataupun seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini kelihatan hubungan asmara seorang Ferdian paleka itu ingin memiliki banyak wanita, ingin memiliki banyak pasangan, dan suka memberikan harapan yang tidak pasti kepada pasangan ataupun kepada seseorang. Dan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan membantu seorang Ferdian paleka untuk mendekati seorang wanita yang dijadikan korban dan diberikan harapan yang tidak pasti dan untuk kartu kesimpulan seorang pergian paleka di sini adalah the dokerio secara umum di sini diartikan maju terus dan berani mengambil suatu langkah meskipun banyak resiko dan dalam kategori ini menjurus kepada berani mengambil suatu keputusan dan tindakan tanpa memikirkan risiko yang ia alami di belakang harinya dan the di sini kita gabungkan dengan watak ataupun sifat seorang perlindungan paleka kelihatan bahwasannya ia seseorang yang keras kepala ia bertindak semena-mena dan ia suka isem kepada orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain dikarenakan ia akan mendapatkan hasil dan untung dari tingkah laku yang ia berikan dan di sini seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun memberikan bantuan dan mensupport seorang Perlian paleka untuk melakukan suatu pekerjaan kepada orang lain yang dapat menunjang keuangannya dan di sini de career dia lembahkan sulam perbiah itu seseorang yang berani mengambil langkah meskipun banyak resiko dan tantangan yang akan ia hadapi dan itu ia tidak ambil pusing di dalam suatu kehidupan dan untuk kartu keuangannya di sini kelihatan keuangan seorang perdian paleka itu memang di dalam kategori cukup dan ia suka memberi bantuan kepada orang lain namun di satu sisi ia juga sifat isim kepada orang lain atas keuangan yang melebihi yang dimilikinya dan di sini seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun mendukung dan mensupport atas tindakan yang ia lakukan kepada orang lain di dalam kategori keuangan dan di sini menggambarkan bahwasannya tindakan yang ia lakukan kepada orang lain dan suka memberikan bantuan kepada orang lain meskipun di dalam kategori iseng itu bertujuan demi kemajuan keuangan seorang perdihan paleka dan ia akan mengambil langkah terus dan tidak akan memikirkan masalah yang akan ia hadapi di belakang hari dan selanjutnya kita ke kartu seorang perdihan paleka di sini kelihatan bahwasannya seseorang yang memiliki multi job ataupun pekerjaan yang lebih dari satu dan di sini seorang yang dewasa ataupun seseorang yang sudah senior sudah memperingatkannya atas pekerjaan yang ia geluti saat ini agar berusaha melakukan pekerjaan yang lebih bagus lagi dan di sini seorang pergian palega tidak akan menghiraukan teguran ataupun masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut dan dikirim di sini menggambarkan bahwasanya seorang pergian palega akan maju terus dan pantang mundur meskipun banyak risiko dan tantangan yang ia hadapi untuk mendapatkan karir yang lebih sukses di dalam suatu kehidupan dan untuk hubungan asmara kita gabungkan dengan the carrier. di disini menggambarkan seorang perjalan perleka ingin memiliki banyak pasangan ingin memiliki banyak wanita ataupun ingin memiliki lebih dari satu pasangan dan disini ia tidak bisa fokus kepada satu orang saja dan disini kena offshore seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun membantunya di dalam mendekati seseorang wanita ataupun mendekati seorang wanita yang dijadikan target PHP ataupun diberikan harapan palsu dan terakhir di sini menggambarkan ia akan terus melakukan tindakan konyol tersebut kepada seorang wanita ataupun kepada seorang calon pasangan dan ia tidak bisa fokus kepada satu pasangan di sini ia berani mengambil langkah ataupun berani mengambil resiko apapun demi kepuasan hati dan dirinya sendiri dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya seorang perdihan palika itu orang yang keras kepala dan ia mengambil tindakan tanpa memikirkan efek samping yang ia dapatkan di belakangan hari dan di sini kelihatan bahwasanya ia akan terjerat masalah itu digambarkan dengan for of one yaitu pekerjaan yang terombang ambing yang diakibatkan oleh tingkah laku yang ia lakukan dan di sini dua orang pemuda akan terseret di dalam suatu masalah yang ia lakukan bersama teman-temannya dan di sini seorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah senior akan menuntun akan memberikan petunjuk kepada seorang perbians paleka agar mengambil karir dan pekerjaan yang lebih bagus yang lebih layak kepada dirinya. Mungkin tidak banyak yang mengenal seorang perdihan Valaika yaitu youtuber yang terkenal yang memberikan konten prank, memberikan sampah kepada saudara kita dan itu disebut sebagai konten yang paling kontroversi baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang perdihan Valaika semoga bermanfaat ingat like comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya dan di sini saya informasikan Video ini tidak bertujuan ataupun menghujat serta membenci seseorang melainkan hanya membaca kartu energi yang dimiliki oleh seorang perbians paleka. Mudah-mudahan video ini bisa kita ambil hikmahnya bukan untuk dihujat. Akhir kata saya ucapkan wassalam.